Hey guys sekarang kita lagi mau mancing ke dalam hutan mau nyari lele yang panjangnya 1 meter ayo tanya nyari lokasi apa nih, Cok? Lele Jumbo Lele Lele Jumbo itu adanya di Thailand Soalnya dia gede, kan? <tuh. <tuh. Berangkat dari jam 7 Jam setengah belum nyampe lokasi Ini pasti tangkapannya besar nih udah sungai. Ini pengen bawa tipe tadi. berat anjir apa enggak, terus bot. Tripod yang namanya doang tuh. Mau dapat? Ah, itu jangan kita dorong. Nengeng, nengeng ya. Ini perjalanannya kayaknya masih jauh ini. Berapa jam lagi nih? Ini jam setengah sepuluh mungkin setengah jam lagi lah. Kita ngikutin orang di depan aja. Kayak kita kejarin Spot. boleh jalan-jalan peng Oh lewat sini dia peng udah lewat mana bro ah gak laku ini Assalamualaikum, Bang Anjir. Enggak, <laughs> nengok gue gede-gede gaban yang kita dapet tadi. Anjir, eh, itu karungnya udah lo, itu belum ya? Udah lo, enggak karungnya ngehit si jelek. Hmm? yang gede-gede gaban dah lo, ex lo. Belum, iya, nanti ajalah kok. Hmm. Ini, hmm. ini aja baru lihat Cok. Gitu. Tuh, baru lihat tuh. Liat, baru tinggal berapa menit aja? Oh, anjir, anjir, ini ya? Lihat Mas. Lihat, ya, baik, ya? Butuh karung tambahan ya? Ya, gede. Gila ini lu tuh lambat kalian tuh kurang tangan ya kita pakai ya gue berdua mau buat mabut sama dia mana itu bang Ardi ayo ke atas lagi ayo Bardi ke atas terus ini kena kanan itu nggak bang salah bang Hah? salah Oke, okay, Bang. Yo, lu di sini siapin karung. Wow. Karung, karung, Ceban. Nah, kita, kita, kita, go, go, go, go. Ah, situ. Apa, Anjo? Bidil. Hah? enggak. Berapa apa? Ah, sini. Kok sih? Hmm. Ah, nih. Mana? tangan gua kurang panjang. <tuk> <tuk> <tuk> oke, oke, Ro. Ro, Oke okay, Rok, sabar! Tahan Rok, tahan Rok! Oh. Tahan! Piss! Ya apa? Kau yang rasanya apa deh? Tahan Rok! Lepas bajigur Sumpah Rok! Gede bang? Ini gimana caranya? Gue akan belikan sebanyak ini. Berapa ekor mas? Puset Sekarung ini asumpah! Anjir! Yol! Karung! Wah! <laughs> Wuhuu! tangan lu mas? enggak lu dari situ aja. <laughs> lu kok bakal ke tangan gua? Mana, kan Aduh cua nampanin Sampai dulu nahan doa Gila nih gua tau gua Suki ini Gila nih. yul Mending lu tahan lu masukin yul Ika. Karung pengen sidik Sumpah karung pengen sidik Satu karung aja satu karung Di atas atas atasnya Oke pas nih curo Nice Ada Udah keluar Dari robong lu Di atasnya dia naik atas harus jibluk deh jibluk deh gua jibluk nih iyalah cok <laughs> ya seru lu ikut saya satunya tuh orang dekat tadi ke bawah lagi lo enggak <tuk> ya, dia ke atas gua cok atas tangan lu lo, nih ada atas dia kan iya iya nggak ada ah, dia atas tangan lu itu ada lembak lembak enggak? enggak ada ada di atas lu tuh lah ada di tengah Tadi gila gede banget, dia lepas pula, megang. Bangka yang masuk. Hah? Yang masuk. Gak apa ya, lah. Tunggu, Hil. Mantuk. Ada yang berusia, Mas. Golok mana, ya? Ayo. Coba dulu sini, biar enak. Tapi gue aja. Masih lemong tadi cik, lupa gue darahnya. Makan-makan apa ya? Gak usah, lu main karung aja. anjing ya lu. Ini kemana sih arahnya? Oh ini rupanya babi Gede bang. Mas, ini gue lagi megang mas, tapi arahnya gak tau kemana. Yang jeget gak mah. Ya, ini ada udah doya ya? Ada ini loh. Apa nih serius ini? sini. Pegang enggak? Gue nih. Ya udah. Udah. Ambil lah. Ngentan kone. Mana? Ah, bikin, bani, bani, bani, Iyi, ah iya iya iya. Jadi gitu. Nih terus, terus. Tuh. Serius ah ini nih. Ini, ini. ini tanggung dia. Goblok. Ah ini Oi. Ah, Apa? Masuk ke video. Oi. Hopa. Masuk sini masuk. Masuk terus, terus. <tuh> serius. Keharpon bego. Ke mana? Sini, tai lu. Terus terus. Jangan buang mantan lo. Ah, mau masuk sini nah terus terus dia mau pegang apa-apa Bang? terus terus Anu tadi serius itu bukan lobang anjir apa? itu mah kayu bolongan <laughs> kayu bolongan ewang. <laughs> itu yang gue pegang akar ini mah udah tembus akar nih ini kegur ya? udah nah, pas di ujung jari gue pek gue lah. kalau gitu lu di depannya pek gue kelihatan aneh oh iya emang Akan. ada, ada, ada, ada mau masuk sih. gua kabur gua. nanti. Ini dekat sana, Mas, depan, mas, depan. mas, depan. mas depan. Ya, ya. masih tadi dapat dua. Susah susah tempat gini, ini, Peng. Tempat gede? Iya, tempatnya luas banget, kok. Gabus Yul? Gabus. Kelawaan dua kangnya. Mas! Lu ikutin tangan gua nih, sumpah banyak. Ini, ini batu banyak kok, terus nggak bisa ngambil. Entah entah. Yul, lu ikutin tangan gua, nanti gua keluar lu masuk. gua aja pengen. Nih, sini. Tuh, tuh, tuh, tuh. Nggak, Cuma ada. Panjang kan, tangan panjang kan. Nah. Lu ikutin tangan. Jam lu tepas lah Bego. Kenapa? Nggak, nggak masuk. Lu gendang gua, ikutin gua Iya, hmm? hmm. iya, lu masuk ya. Aduh, lu masuk, masuk, masuk. masuk, masuk. Aduh, kalau masuk, masuk. Lu masuk, masuk lubangnya. Wih, eh, paus loh, Lu masuk aja, masuk lubangnya. Masuk, masuk. Sejauh, oh, jangan Pegang terus nggak? dah. Udah, Kamera dulu, kamera dulu. Sih, di posnya satu kan, satu denger. Enggak, yang yang loncetnya itu enggak? Enggak, ibu ya, butuhnya itu lah. Enggak. Hmm. Loh, kebutuhan bantuan akan kali. Enggak bisa, tangannya cuma sempit lobangnya. Disini enggak ada lele <tuk> <Gila ini. tuk> ya. Lebih doang. Bisa ini. Ada ya? Iya, itu di lobaknya tanggungin tempat gue itu, Rok. Iya. Iya. Jadi gue harus memegang kepala itu loh Mas. Ada, Mas. Hah? berak Ngambang nanti. Kalau pakai tangan nanti masuk, cok Keset ya? Hmm. Ada sih? ada Gede. Segitulah itu. Ya. Hmm. Isemana maksudnya gede? Segitulah semana nih. Segitulah tadi dilempar cowok. Juga sering semua. Bukan apa? Tahu itu. Apa sih? Ini layel dong tuh. Gini ya, gini dia, oh, di <laughs> gak bukan ngayal mungkin, gak mungkin, rusak. <laughs> Itu yang mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, ini mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, nih lubang-lubang kayak gini nih, asal kita mau mungkin, gak di sini lubangnya gak mungkin, -lubang. Sini luas luangnya buah Ya, buahnya udah pegang ikan ya? Iya, pegangan lah. Anggong gak bisa, gue nginap. Ya, enggak, enggak muat. Cok, udah gue becekin nih eh, kulitnya. Tanyakan aja gitu, kayak gitu. Gak bisa nih, ini tangan gue. Jadi, gak gede rumahnya. Nah, gue ngejot kulit udah mbrebek Lele. Ini lele yang mau <laughs> tadi ya. 아 <목소리>